Saat ini self branding menjadi bagian penting dalam mencari pekerjaan yang ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa self branding menjadi acuan bagi banyak rekruter ataupun user dalam menentukan seorang kandidat layak atau tidaknya menempati posisi yang mereka sedang buka. Teman-teman sekalian, self branding ini saya umpamakan bagaikan sebuah brand Brand itu bagus atau tidaknya ditentukan bagaimana nilai jual daripada brand itu sendiri. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan secara singkat kepada teman-teman sekalian sebenarnya bagaimana cara simple untuk membangun self branding yang ada pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah self branding dibangun atas dasar historical ataupun pencapaian yang kita miliki. Mengapa hal ini saya katakan atas dasar pencapaian yang ada karena Self branding akan ditentukan oleh prestasi yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, ataupun pencapaian yang kita miliki. Semakin banyak prestasi, semakin banyak pengalaman, dan semakin banyak pencapaian yang kita miliki atau prestasi yang kita dapatkan, maka Self branding kita atau nilai jual dalam diri kita akan semakin tinggi juga teman-teman sekalian. Sehingga rekruter ataupun pencari kerja dapat melihat bagaimana nilai daripada diri kita atau brand kita ini cukup bagus, karena memiliki track record yang baik di masa lampau yang ada, yang kedua adalah sel branding dibangun atas dasar skill ataupun kemampuan yang kita miliki. Banyak orang bisa saja mengklaim dirinya bisa ataupun hebat, tapi kehebatan kita ataupun kemampuan kita akan ditentukan bagaimana skill yang kita miliki. Contohnya, ketika kita memiliki skill, mengoperasikan Microsoft Office yang ada, kita bisa memiliki skill bahasa pemrograman kita memiliki skill juga hal-hal lain dalam sebuah pekerjaan yang relate dengan pekerjaan yang kita lamar ini sangat penting teman-teman sehingga rekruter bisa melihat sebenarnya nilai daripada yang kita miliki atas dasar potensi yang kita miliki inilah kita bisa mengatakan bahwa nilai jual kita juga semakin tinggi teman-teman oleh sebab itu teman-teman dua hal ini menurut saya adalah bagian penting dalam membangun self branding dalam diri kita sehingga bagi teman-teman semua, mari mulai dari sekarang, bangun pencapaian yang ada, kembangkan pencapaian teman-teman sekalian, sehingga dapat meningkatkan soft branding teman-teman. Dan yang kedua adalah, teman-teman harus kembangkan skill yang ada dalam diri teman-teman sekalian, baik itu soft skill maupun hard skill dari teman-teman. Sehingga saya percaya, semakin teman-teman memiliki historical ataupun track record yang bagus, dan juga yang kedua, teman-teman memiliki kemampuan yang cukup, maka akan banyak sekali rekruter ataupun user yang akan merekrut ataupun memanggil teman-teman Semua ini didasarkan atas dasar pencapaian dan juga atas dasar skill yang teman-teman miliki Oleh sebab itu, bagi teman-teman semua, mari kita sama-sama saling belajar dan mengupgrade men diri kita untuk lebih baik lagi Semoga video ini bermanfaat dan tonton terus video-video saya selanjutnya yang akan bisa menginspirasi dan membangun teman-teman semua See you, goodbye, semangat para pencari kerja atau job seeker yang ada.